sebagai ibu-ibu ya. Ini dipakai untuk di daerah bawah untuk mencerahkan ya, guys. Setelah itu ada Miss fish spray-nya juga. Aduh, ada ininya, spray ini. Nah, spray-nya itu wangi banget ya. Kegunaannya apa, apa? Kegunaannya itu untuk yang tadinya punyanya kalian, ho gitu. Jadi, hmm gitu, guys kalian udah dapat sabun dan spraynya juga kamu dapat juga mistaharanya 2, dua tinggal pilih seperti itu guys langsung aja di order sekarang juga eh mana mana mana eh kalau mau ngatain orang tua jangan pakai video. jaman sekarang masih suka hair dia cemilan sehat tapi Arman kalau mau diet juga coba dia coklat ya yang dede pegang itu crunchy coklat bar rasanya enak banget dia walaupun dark coklat tapi dia manis ya kan? enak banget kan? Ya? harganya juga cuma Rp25.000 aja ayo mulai sekarang kita move ke cemilan sehat yang aku pegang yang itu namanya granola chips, jadi granola, granola, granola yang biasa kamu pakai buat emas, um, makan sarapan gitu ya. Tapi ini crispy -nya. Nah, kalau yang ini, almond choco, almond cookie. Jadi dia kaya serat, udah pasti nyanyiin juga cemilannya, dan harganya murah banget. Di kita harganya cuma dua puluh lima aja, oh, jadi Kita beralih ke makanan saya. Mulai oh, sekarang Selamat Dia pun aku bodoh, udahlah, tenggodong tuh. Ih, beraninya pakai aku bodoh. Satu tiga delapan tiga, tiga kosong. Lu bikin dedenya happy. Ini <laughs> itu khusus untuk... Guys, setelah itu ada Miss V spraynya juga. Aduh, ada ininya spray ini. Nah, spraynya itu wangi banget ya. Kegunaannya apa, Kegunaannya itu untuk yang tadinya punyanya kalian. ho, oh, gitu, jadi hmm, hmm. gitu, guys. seperti itu guys langsung aja di order sekarang juga eh, eh, mana mana, mana, -mana? iya so. kalau mau ngatain orang tua jangan pakai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 granola-granola yang biasa kamu pakai buat uh, emas tak makan sarapan gitu ya tapi ini krispinya nah kalau yang ini Almond Choco Almond Cookie jadi dia kayak serat udah pasti ngyangin juga cemilannya dan harganya murah banget di kita harganya cuma 25000 ribuan aja oh, jadi kita beralih ke makanan sehat ya kak iya mulai sekarang ¡Gracias!